Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay guys. Like Dbw mana kita mau manas mobil ini perhatikan dulu. Dicek pertama kita cek oli. Guys, like pas ini guys. Mungkin. Oh, oke, okay. Oh, set pas bisa Cek air radiator. Oh, uh, sip. Ikes tanu nih, disini sudah kurang kes tanu nih, guys. Kurang kanan ini kan, tambah ikan si. Bes, gak usah, gak usah banyak-banyak. Pasak garis. Sekarang tetap kontak dulu. Wes. Oh. Indikatornya nyala si Biarin dulu. Jangan lupa ngisi air soal air itu penting di mobil Pertama kali kita cek uli Cek uli terus cek air Terus kita starter Jangan sampai ulinya kurang Airnya kurang Kalau airnya kurang nanti bisa Panas Bisa mogok mobilnya dibutuhkan air itu panas kasih air halo ya. mobil es pas gitu caranya rumah nyaran panas. pengerti mobil mau perjalanan Oh Oh Oh huh. nah, ini siap untuk tak berjalan soalnya